Ini diceritakan, "Vibatil Akbari dari sebagian beberapa hadis: 'Sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam karena batu aula diri Asihor, yas ila Badanihi.' Jadi, ini sebagian anaknya Nabi Adam yang masih kecil." Sihor itu yang kecil-kecil Awlatin jamak ya Beberapa anaknya Yang masih kecil-kecil Ini Yasudu Yasuduna Ala badanihi Jadi naik Di atas badannya Nabi Adam Jadi menek-menek Ini Nabi An -an Anaknya Jadi dan mereka pun turun. Bahkan ada Jadi ada yang turun ini menjadikan kedua kakinya itu ala di atas tulang rusuknya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam ini kan tinggi besar, ya kan? Tingginya itu apa itu? Wakilah lemitul mbayi sirot itu tiga kilo setengah itu tingginya nabi adam tapi ada hadis yang menerangkan bahwa tingginya nabi adam itu 60 puluh dirok tapi bukan diroknya sampean sampean diroknya orang zaman dahulu itu 60 puluh dirok maka ukurannya mbayi sirot itu dawu itu katanya tiga kilo setengah ini tingginya wah. Nah akhirnya kita bayangkan tulang rusuknya Nabi Adam ini kan enggak seperti kita ini. Tulang rusuknya ini kan kita ini hampir enggak ada apa itu pisah. Ya kan enggak ada jarak. Tapi kalau Nabi Adam ya juga ada jaraknya ini tulang rusuknya. Ini dari mulai dari perut ini sampai ke atas. Maka ini dibikin kakinya ini apa itu apa, tulang rusuknya Nabi Adam ini dibikin anu panjatan oleh kedua kakinya, Kahai Darji kayak ini sebuah tangga anak tangga. Jadi ini ditumpai maru ini, ini sampai penaan ke atas ini ya putranya itu kayak ini. Wa fayasutu sampai apa itu nyampe di kepalanya Nabi Adam duh kata liga bahwa ilal ardi dan itu kayaknya itu dibikin jalan ilal ardi ke bumi ini anak si anak Nabi Adam ini jadi layanti kuwaliarfa urrokh saudari Nabi Adam itu diem nggak mau bicara nggak ngomong apa-apa ah jengin enggak jangan begini jangan begitu nggak diem aja Nabi Adam bahkan Nabi Adam pun kepalanya ini dibikin apa itu tempat duduk apa itu dibikin pijakan oleh salah satu anaknya pun dia nggak ngangkat kepalanya ini Nabi Adam diem ini ya fakoh dua lagi akhirnya ada sebagian anaknya ini yang punya kesopanan dia matur kepada Nabi Adam ya abadi Amata bika la unahaitu an kata anaknya ini wahai ayahku amata apakah sampan nggak tahu apa yang diperbuat oleh haza bika oleh anak sampean ini kepada sampean katanya nah la unahaitu an Sampan kok enggak melarang anak sampehan ini aneh ada dari ini dari perbuatan anaknya yang enggak nggak sopan Sopan sopannya naik, nadijar noy oleh Nabi Adam itu. Akhirnya Nabi Adam jawab ya bani ini roa itu malam taraweh anakku kamu kan saya tahu apa yang enggak kamu ketahui, saya ngerti apa yang kamu enggak ngerti. Ini taharok tuh harokatan wahidah sesungguhnya aku bergerak hanya satu gerakan dari fa battu min daril karomati ila daril hawan katanya nah, ini tadi aku aku bergerak satu gerakan ini loh maka aku aku turunkan min daril karomah dari apa itu desa kemuliaan kepada desa yang hina wa min darit naim dan dari desa, apa itu, yang penuh dengan kenikmatan, ilah dari syakok kepada desa yang celaka. أتحرك. Jadi, atahharoka, harokatan ukhram. Maka aku takut apabila ini aku sampai menggerakkan yang, apa itu, pergerakan eh, yang lain. Ya, atau bergerak lagi, ini ya ukro Mala maka ini aku mengenai sesuatu yang aku tidak ketahui oh ini Nabi Adam maka ini saya ingat apa itu Yai Maksum Karas ya Bengkaras itu pernah cerita sama saya yaitu Mbah ya, menceritakan Mbah Yai Taufik Allah, beliau sudah meninggal kedua-duanya ya lah beliau ini pas waktu apa itu duduk bersama-sama ya ini istilah Wong bayi Taufik mertamu, ya kan? Akhirnya ini putranya Yai Maksum ini naik ke kursi di atasnya, apa itu Mbak Ye Taufik di belakangnya Bayat Taufik ini anaknya, jadi naik turun naik turun gitu. Nah, akhirnya pas waktu naik oleh Mbak Yayi Maksum, ini diturunkan anaknya. Loh Mbak Yayi Maksum itu, Mbak Yayi Taufik bilang gini, sum kenapa wong anakmu itu sudah di atas kok kamu turunkan?" Malah bilang begitu, "Ini Mbak Yayi Taufik lah, rupanya ini kita ketemu dengan kisah Nabi, Nabi Adam, anaknya sudah di atas kepalanya." Kok diturunkan kan? Ini kan Nabi Adam sampai saya takut kalau nanti saya bergerak lagi Saya turunkan nanti malah apa itu Vayusibu ini mengenai saya sesuatu yang saya tidak ketahui kata Nabi Adam begitu nah Makanya ini kadang-kadang kalau kita kan enggak begitu kan Karena kita ini enggak mengerti sirullah rahasia al allah jadi kadang-kadang ya e naik dewe, karena anak itu kepui. Mungkin enggak kepui, ya kuduh sama nih. <laughs> Tapi ini kalau orang kait ini, orang tasawuf malah begitu. Kan derajat sudah di atas, kenapa diturunkan gitu kan? Ya sama dengan Nabi Adam ini. Biar anaknya ini naik, naik terus sampai ke atas. Ini kan bisa diartikan kalau ilmu takwil ini men, men, men, apa tuh, men, menyatakan bahwa ini sebuah... Hmm. Jembat, apa itu sebuah tangga untuk naik derajat pangkat, derajat dari aw. Allah, makanya ini saya takut kalau ini saya bergerak kemudian ini si anak ini sudah dari desa apa itu yang mulia kemudian turun ke desa yang hina, dari tempat yang penuh kenikmatan kemudian ke tempat yang celaka, celaka. inilah Nabi Adam subhanallah ya Kemudian, ah, tapi ini memang orang yang alim, ya. Orang yang tahu siri, tapi kalau sampean, ya jangan coba-coba. ikut-ikutan seperti itu, ya.